Sebaliknya waspadai jika harga emas bergerak bullish dan bertahan di atas area 1961.00 karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1985.12. Sekian analisa forex untuk tanggal 15 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212